Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di YouTube channel Chantri Kode dan selamat bergabung buat kalian yang baru melihat channel saya ya. <tuh> di video kali ini saya akan review aplikasi. Kartu pelajar ini, eh, filenya udah pernah saya upload eh, dulu untuk aplikasi cetak kartu pelajar ini, ya. Namun, di video ini saya akan perlihatkan fitur-fitur eh, apa, apa saja yang tersedia dalam aplikasi cetak kartu pelajar ini, ya, buat kalian yang mau download. Ini link downloadnya, ya. Bisa kalian cari di blog Candi Kode. <tuh> nah, seperti biasa, ya, ini masih menggunakan uh, native, ya, pakai Bootstrap juga. Seperti biasa, kalau misalkan udah di-download simpan nya di folder htdocs ya. <tuh> nah, terus untuk databasenya bisa kalian cek di bagian config sini ya. Jangan lupa juga disesuaikan uh, koneksinya, koneksi database. database-nya sudah terupload ya. Di sini saya menggunakan eh, PHP versi 7 terus XAMPP-nya versi 3.2.4. Ini dashboard login area ya dari admin Ini from loginnya ya. Di sini menggunakan admin admin. Nah, udah input data pelajar, data pelajar, unggah data pelajar jadi bisa banyak. Semua up, upload data siswa ya unduh data pelajar cetak pengaturan uh, edition kartu untuk kartu pelajar kartu purpose terus tanda tangan tanda tangannya uh, backgroundnya putih ya ada stempel juga buat stempel ini untuk cetak tinggal dicetak aja nah ini contohnya ya <tuh> ini Di pengaturan ada identitas sekolah nah, ini di setting sesuai uh, kebutuhan manajemen user Cetak kartu pelajar. Ini menunya ya. Nuh diaktifin atau enggak? Kartu pelajar kartu perpus. Ini untuk from input data pelajar. Halaman administratornya, home. Nah, ini untuk halaman slider. Kalau misalkan mau diganti bisa disesuaikan di sini ya untuk gambar slide satu, slide dua silakan disesuaikan aja ya di halaman administrator harus di home.php oke itu mungkin uh, sedikit Gambaran dari aplikasi cetak kartu pelajar. <gif> ya, Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Mobilnya Topik wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.